Sabar ganti adalah suatu kemampuan dalam menahan, suatu kemampuan dalam menekan, suatu kemampuan dalam menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. Ingat, dengan kepenuh pengertianan. Dengan mengerti. Ini Soalnya kalau dengan tidak mengerti Dengan acuh tak acuh Kalaupun memungkinkan Dikatakan bersabar Tetapi itu bukan arahannya Dan biasanya tidak optimal Kesabaran yang bisa didapat Suatu contoh Kita sedang bincang-bincang Di rumah kita menganggap perbincangan itu sangat penting. Kemudian di jalan depan rumah, itu ada suara, tito, tito, tito, es krim, es krim, bakpao, bakpao. Ya. Suaranya kenceng. Spontan apa yang ada dalam pikiran kita? Jengkel, tidak puas, betul ya? tidak tahu diri. Tetapi kalau kita ada satu satu hal yaitu kepeduh pengertianan Eh, dia yang titot-titot itu berjalan kaki. Satu langkah demi satu langkah. Sampai di sini di depan rumahku itu, dia jalan dari mana ya? Sudah berapa jauh dia berjalan hingga sampai ke sini. Dan akan berjalan berapa jauh lagi? Untuk apa? Untuk bisa terjual barangnya itu. Sudah berapa banyak sih dia barangnya itu terjual? Barangkali tidak banyak. Dan ternyata saya sendiri juga tidak ikut membeli. Tito tito titot itu apa namanya teriakan hatinya teriakan batinnya me mewakili beli beli beli belilah belilah belilah kita melihat begitu ya bagaimana siapa yang susah diri kita atau dia beli beli beli hari ini tidak banyak yang yang yang dijual Terlebih lagi kalau kita berpikir, oh di rumahnya menunggu, istrinya, anak-anaknya. Suara titot, titot, titot itu wakil teriakan dari orang yang di rumah. Makan, makan, makan, makan. Kalau kita merenung sampai ke sana, sampai hatikah kita jengkel? Bisa menerima karena pengertian ini. Bisa menekan, bisa menahan. Kemampuan dalam menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. Inilah sabar.